Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, alamin. Kita berjumpa kembali teman-teman dalam HB Channel. Sebelumnya, mari kita ucapkan basmalah bersama agar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi Muhammad, ala buruhim, wa ala buruhim, Baik teman-teman, insya Allah kita coba tayangkan sebuah video. Khususnya wawasan dalam dunia karir ya, teman-teman. Silahkan selamat menyaksikan dan mudah ada manfaat yang bisa kita ambil. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Nah, tantangan generasi muda kita di Indonesia itu minimnya keberagaman tenaga ahli negara kita. Berdasarkan survei saya terhadap lebih dari 5000 pelajar SMA di 11 kota di Indonesia dari Sumatera hingga Papua, itu pelajar Indonesia cenderung masih mengambil jurusan yang itu-itu saja, jurusan yang itu-itu saja. Jadi masih didominasi oleh bisnis atau manajemen, kedokteran, akuntansi dan IT. Dan selama 20 tahun ini tidak banyak berubah ya. Kenapa pelajar kita cenderung mengambil jurusan yang itu-itu saja selama 20 tahun terakhir? Alasan utama itu kurangnya informasi. Contohnya, di bidang kesehatan saja, kita tahunya hanya kedokteran kalau nggak diterima farmasi. Padahal di sebuah universitas di Australia misalnya, di bidang kesehatan saja itu mereka bisa punya 46 macam jurusan. Nah, kalau kita hanya tahu dua, Tentunya yang 44 lainnya akan dikuasai oleh asing. Alasan kedua, kenapa kita cenderung mengambil jurusan yang itu-itu saja, itu uh, adanya salah persepsi. Banyak salah persepsi yang terjadi di masyarakat kita. Misalnya, lulusan matematika itu dianggap hanya bisa menjadi guru. Atau uh, jurusan desain, itu katanya nggak pakai otak. Gampang cuman praktek dan menggambar. Mencoba. Ketetapan konsep di dalam mengenali jenis-jenis pekerjaan yang akan menjadi tangga pencapaian cita-cita. Konsep mengenai cita-cita itu sendiri dikali, apa yang membesarkan hati di dalam keinginan kita mencapai satu keadaan, lalu alasan-alasan mengapa satu keadaan di masa depan itu menarik bagi kita. Itu dirincikan agar, Jelas sekali bagi jiwa-jiwa yang muda ini Jalan-jalan, cara-cara, bahkan pendekatan pribadi Yang harus dibangunnya sedini mungkin Karena tidak mungkin satu pribadi yang tidak sesuai bagi satu jenis pekerjaan Mendadak bisa sesuai Hanya dalam 6 bulan atau satu tahun sebelum masuk dalam sebuah karir Seorang pembicara publik pasti memiliki kualitas-kualitas itu yang dikembangkannya sejak awal. Seorang pemikir yang strategis di sebuah korporat yang tugas-tugasnya sangat tajam dalam, dalam merancang tindakan-tindakan korporat yang efektif, itu dimulai dari kebiasaan bermain catur, bermain video games, bermain dengan strategi yang semuanya yang awalnya kelihatan sebagai main-main itu dinikmati dengan main-main bisa menjadi dasar kompetensi bagi pilihan karir atau pekerjaan di masa depan sehingga mengenali apa yang dibutuhkan sebagai pribadi dalam cara-cara dalam sikap yang akan menuntun kita ke jenis pekerjaan yang sesuai Seawal mungkin, itu akan membantu kita menyesuaikan diri di karir yang sebenarnya lebih awal, lebih mudah daripada orang-orang yang baru menyesuaikan jenis pribadinya kepada jenis pekerjaannya. Karena jenis pribadi sangat menentukan keberhasilan di jenis industri, di jenis pekerjaan. Terutama apabila pada akhirnya nanti, kita akan memutuskan meninggalkan karir sebagai karyawan Untuk memulai karir sebagai pebisnis Yaitu pilihan-pilihan pekerjaan Yang menjadikan kita pemilik dari usaha Usaha adalah cara mengumpulkan uang Yang dihasilkan dari menyampaikan pelayanan Karena uang itu datang setelah pelayanan maka kita sejak muda harus mulai merancang sikap-sikap, pikiran dan perilaku yang menjadikan kehadiran kita sebagai pribadi yang kompeten, yang terdidik itu pelayan bagi keuntungan orang lain. Tidak usah dirisaukan berapa kita akan dibayar, karena apabila yang kita risaukan adalah seberapa besarnya keuntungan yang bisa kita sampaikan, tidak ada batas, dari apa yang akan diberikan orang kepada kita. Bayangkan itu apabila kita jelas sekali mengenai seperti apa kita menjadi di masa depan. Keadaan yang akan kita capai. Gambar mental itu jelas. Lalu bidang studi kita dan karir pekerjaan yang kita pilih sebagai jalan menuju kemandirian itu ada sudah jelas. Lalu betul-betul kita memilih pekerjaan. Bukan karena mencari uang. Tetapi karena mencari kesempatan membangun kompetensi di pekerjaan yang tertentu, yang menjadikan kita mandiri nanti, bayangkan itu. Betapa mudahnya bagi seorang anak muda untuk merasa yakin mengenai peran dirinya hari ini dan di masa depan. Itu. Itu dia teman-teman